Halo apa kabar teman-teman, balik lagi di channel cara kita.id bersama Bang Dani. Pada video kali ini seperti biasa ya, saya akan share ke kalian semua yaitu cara menikmati fitur youtube premium tanpa melakukan pembayaran Oke sebelum kita ke caranya, buat kalian yang belum subscribe channel ini silahkan kalian subscribe terlebih dahulu supaya channel ini dapat bermanfaat buat kalian semua dan jika sudah, langsung aja gak usah berlama-lama. Buat kalian yang udah penasaran, yuk langsung aja kita simak video tutorialnya. Nah, untuk bisa menikmati fitur YouTube Premium tanpa melakukan pembayaran, di sini ada cara yang sebenarnya sangat mudah sekali, ya, karena itu udah ditawarkan oleh YouTube sendiri. Pertama, kita klik icon akun yang ada di bagian atas sebelah kanan di aplikasi YouTube ini. Kemudian, kita pilih "Dapatkan YouTube Premium". Nah, di sini kita bisa menggunakan YouTube Premium selama satu bulan, dan itu gratis ya. Dan selama uji coba gratis selama satu bulan, itu kita tidak akan dipotong pulsa sama sekali, ya tetapi tentu saja sebelum masa berlaku satu bulan kita harus membatalkannya terlebih dahulu supaya untuk pulsanya itu tidak akan terpotong teman-teman oke langsung saja di sini kita pilih coba gratis kemudian tinggal kita pilih untuk paketnya ada yang perorangan untuk keluarga dan juga pelajar untuk pelajar ini lebih murah ya oke di sini misal untuk contoh saya pilih yang perorangan 59.000 per bulan, kemudian pilih konfirmasi. Kemudian untuk metode pembayarannya bisa kita pilih ya. Di sini saya pilih saja penagihan menggunakan Telkomsel atau pulsa. Oke, di sini akan ditampilkan untuk berlangganan detailnya. Oji coba gratis selama 30 hari dan untuk pemotongan pulsa akan disesuaikan dari awal pertama kita coba dan terhitung satu bulan kedepannya ya, teman-teman. Kemudian untuk konfirmasi kita pilih langganan berikutnya masukkan untuk password dari akun Google kita ini ya yang ada di HP jika sudah kemudian verifikasi oke kemudian jika ada pilihan ini tinggal kita pilih saja salah satunya aja ya nah di sini sudah berhasil kemudian sekarang kita cek biasanya akan ditabatkan email tanda terima dari Google Play Store ya. Dan sekarang kita coba untuk buka YouTube-nya, dan seperti inilah untuk tampilan dari YouTube premiumnya Sebenarnya ini tuh nggak ada bedanya ya dengan YouTube yang biasa, tetapi hanya saja nggak ada iklan. Kita coba salah satu, oke nggak ada iklannya ya? Kemudian untuk video ini bisa diputar ataupun dijalankan pada background. Ketika kita keluar, maka untuk video otomatis akan ditampilkan di sini ya dan tentu saja ini lebih nyaman jika dibandingkan dengan menggunakan YouTube yang biasa kita pakai ya, teman-teman. Oke, berikutnya 30 hari ke depan kita bisa menikmati untuk YouTube Premium ini secara gratis. Kemudian untuk berhenti berlangganan, baik itu setelah pembayaran ataupun sebelum pembayaran, maka caranya sama seperti tadi ya. Di sini kita klik ikon akun yang ada di bagian atas ini. Kemudian setelah itu, pilih pembelian dan langganan. Kemudian klik di sini untuk langganan perorangan yang telah kita nikmati tentunya ya. Kemudian kalau misalkan kalian ingin membatalkan, pilih saja batalkan langganan. Kemudian pilih lagi berikutnya. Kemudian buka Google Play Store. Nah, di sini kalau kalian ingin membatalkan, maka tinggal pilih saja batalkan langganan. Dan untuk membatalkannya, tinggal kita pilih konfirmasi. Dan untuk pemotongan pulsa akan dihentikan jika belum terpotong ya teman-teman Oke teman-teman cukup sampai di sini dulu video tutorial kali ini Semoga kalian suka dan semoga dapat bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe channel ini Agar kalian tidak ketinggalan video tutorial menarik lainnya Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video tutorial selanjutnya